Try to be a good person Shouldn't wear a veil around your neck You wanna get slept Oh, you dick You got a friend in me You got a friend in me Ya, mau sebelum konten ini dimulai. Untuk kalian yang pengen beli akun COD, MF, FAG, atau Warzone, nanti mungkin ada yang jual akunnya Yamaha, bro. Ya, langsung aja follow Instagram @ketajubelin. Oke, okay? di sana pokoknya macam-macam, bro. Gamenya ya, dan pilihannya juga banyak, bro. Dari akun Sultan atau akun murah sekalipun, ada di sana, bro. Yang pastinya aman, terjangkau. Dan untuk kalian yang pengen jokin akun game kalian langsung aja follow Instagram joki Titikin, oke, okay? let's go, let's go, bro. Yuk! Oh, bro, kita main Warzone lagi, oke. Digas, stream. Susah musuh nih. Orang yang sini ya. The oh, primary objective bro ya, aman ya. Seru sekali ini. Mas, oke kita lutin-lutin dulu. Nah kita lutin-lutin up Oke, disini ada fenek nih. Mantap nih, suka fenek nih. Siapa yang di sini suka fenek? Sup mesin gun layaknya MP7 mbro. Ah, uh, ini aja deh. Ini sangat biasa sekali. Uh! Ada yang seniki-seniki mendekati Oca mbro. Lu jangan seniki-seniki gitu dong. Eh. Yeah. Gubuk lu, gua pukul pala lu. Wah. Nangis di mbro. Keplek malahnya, ma Bro Radia. karena Kali kalian jangan main-main dengan wajah Z. No no no no no, no, no, no, no we, we. Sabar, we, sabar, we, sabar. Kau oh, nggak gitu, sih nice. Gacu mau mati loh, ma Bro. Gak kepancet aja skopnya. Ya tapi nggak apa-apalah. Ya, oke, aman, sudah aman, tentram. Yuk, kita jalan, dia mati di sini. Siapa yang mati di sini? Mungkin tadi kali ya. Ah, bagaimana nih jadi bingung? Gue Oh gila, banyak sekali yang mati di sini. Ya, Terengap. permisi, kawan-kawan. Ocha, desert mau lewat. Woi. kaget kagak Request close, target marked. Coffee, Phoenix, two, three on the oke okay, mabro aman sekali satu tetap aman kita harus healing dulu kita lakukan tropi Hai <tuk> teman itu mah bro, Dua capek ya armor Nanti ya bro Khususnya teman-teman tetap ini Gue bingung aja mau pakai apa Ini aja kali Ini deh Masih tadi Maka mau tetap sih bro. Ini gue berasa sendiri mainnya ya Temen gue pada kemarin gak tau bro. sini ada orang nih kita sudah pakai Wifi mau Bro Lati kita mencari mangsa ya ntah mau bro di atas apa mantap. Yes, oh. gua belum beli beli apa apa loh. yang beli sesuatu gitu loh bro. kita pakai gas. cuma mau beli. UAF beli tim beli tim beli itu wah kaya dah gua dah pokoknya Woi temen gua Ya mati dah gua Oh enggak enggak aman mah bro Ocak baik sekali ya Ocak beli tim Sangat baik sekali Ocak DZ nih wuuh ada orang tadi kelihatan mah bro apakah kalian melihatnya tadi aja sangat diandalkan di tim ini ya temen gua mana sih beneran dah oh. eh geblek bomnya kemana nggak tahu? ini nah, musuhnya mau bro, ya? wah temen gue mati temen lara aja wey <tuk> <tuk> nice bro <tuk> aduh ada ada saja mah bro tapi mantap lah ya langsung rotomen. Tadi temen ucet tuh tungguin dihidupin ya ternyata mabru ya Kalau jadi ini tuh udah keluar aja tuh mabru Dorong aja hidupin Sangat berjasa bagi nusa dan bangsa Idi, Kita selamat ngap Temen kita satu lagi udah mati dong <laughs> Aduh. Eh gading gue dong Selamat selamat Nges. Tapi dia tadi kenok sih Terakhir Oke okay. oh. Good job Oh mental. Oh, uh, nice. Nice. belas Ya. Asli mah, bro, kalau kalian main Warzone tuh wah sekarang apa ya? Jarang banget buatnya mah bro ya. Buat kill di atas 10 menurut aja agak sulit sih. Kalau kalian main mainnya gak barbar -bar, gitu. Love the game. Eh, uh, belum dulu, belum dulu. <laughs> ya oke okay, mabro kayak gitu jumpa di video kali ini mabro kasih banget udah menonton ya jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabro agar kalian tidak ketinggalan video video dari ucadizen mabro ya dan Yap see you mabro dadah semuanya yudah dadah semuanya see you next